Harga Toyota Camry terbaru dan spesifikasi lengkap Toyota Camry merupakan sedan eksklusif yang banyak digunakan kalangan atas. Tipe Toyota Camry yang memenuhi syarat antara lain Camry G, Camry V, dan Camry Hybrid, dilengkapi dengan berbagai fitur teknologi canggih. Toyota Camry patut menjadi pilihan saat berkendara. Berikut spesifikasi lengkap dan perkiraan harga Toyota Camry. Eksterior Toyota Camry 2022 didesain lebih maskulin. Hal ini tercermin dari ukuran grill dan desain lampu Magic LED yang tajam, tipe 5. Selain itu, ada lampu kabut belakang dan lampu belakang LED bolt yang aerodinamis, tipe 5. Toyota Camry versi terbaru semua tipe memiliki panjang 4885 mm, lebar 1840 mm, dan tinggi 1445 mm dengan jarak sumbu roda 2825 mm. Sementara itu, desain samping Toyota Camry terlihat sederhana, bagian tepi jendelanya berlapis krom. Mobil ini memiliki pelek aluminium dengan diameter 17 inci. Performa mobil pun semakin optimal berkat sistem pembuangan ujung dual chrome. Interior interior Toyota Camry juga tak kalah modern. Hal ini dapat dilihat pada fungsi kontrol kursi belakang yang nyaman dengan pengaturan yang canggih. Dasbornya memiliki dashboard kayu dan fungsi tambahan head unit dengan teknologi layar sentuh 9 inci. Speaker JBL sound system membuat perjalanan menjadi mudah. Dalam hal masalah kemudi, Toyota Camry memiliki kemudi canggih tipe 5 yang terintegrasi ke dalam sistem head unit. Selain itu, Terdapat fungsi Head-Up Display berwarna cerah dengan teknologi yang lebih pintar dan fungsi Mid dengan layar TFT yang menarik dan informatif.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 Performa Mesin Mesin Toyota Camry cukup kuat untuk menempuh jarak jauh. Mobil ini ditenagai oleh mesin 2 ARV 4 silinder segaris dengan teknologi 16 valve DOHC dual VVT, dengan kapasitas 2494 cm3. Selain itu, volume tangki adalah 60 liter. Toyota Camry juga memiliki transmisi otomatis sekuensial 6 percepatan untuk model 2.5V dan 2.5G. Tenaga yang dihasilkan mobil ini adalah 183 tenaga kuda, 6.000 revolusi per menit dengan torsi hingga 239 kg, 4.100 revolusi per menit. Working do? Fitur keselamatan Toyota Camry memiliki fitur keselamatan seperti 7 titik SRS -SR airbag untuk melindungi semua penumpang dan meminimalkan cedera jika terjadi kecelakaan. Selain itu, mobil ini juga dibekali fitur Rear Cross Traffic Alert Rota, agar dapat mendeteksi objek di sisi belakang. Ada pula fitur Blind Spot Monitor, BSM, yang dapat mengidentifikasi objek sekitar yang ada di titik buta. Untuk mendeteksi objek di belakang, terdapat juga fitur BSM, blind spot monitor, yang dapat mendeteksi objek sekitar yang berada di blind spot Anda. Fitur keselamatan lainnya termasuk sistem pengereman anti-lock dan ABS, elektronik brake force distribution EBD, dan brake assist BA, yang dapat mencegah ban mobil tergelincir. Day and I'm burned by the morning light. I'm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 di bawah ini adalah perkiraan harga Toyota Camry 2022 harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu Camry 2.5 VAT non-premium color 741,7 juta rupiah Camry 2.5 VAT premium color 744,8 juta rupiah Toyota Camry juga mengutamakan kenyamanan para penumpang Hal itu terbukti dari performa mobil yang dapat digunakan di jalanan kurang rata. Selain itu, mesin Toyota Camry mampu menghasilkan tenaga hingga 167 tenaga kuda pada 6.000 revolusi per menit dan torsi 22 Nm pada 4.000 revolusi per menit. Kekurangan Toyota Camry. Karena merupakan mobil mewah, tidak heran jika biaya perawatan Toyota Camry tidak murah. Misalnya. Mobil Toyota Camry XV40 memiliki angka konsumsi bahan bakar kisaran 6-8 km per liter dalam kota dan 7-10 km per liter luar kota. Selain itu, biaya pajak Toyota Camry juga cukup mahal, sekitar 3 jutaan.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 They bought Inilah spesifikasi lengkap Toyota Camry dengan perkiraan harga terbaru. Jika sahabat Car2 tertarik memiliki mobil mewah ini, jangan lupa untuk rutin melakukan servis mobil di bengkel terdekat. Hal ini perlu karena mobil yang jarang diservis dapat menyebabkan pembengkakan biaya di kemudian hari apalagi jika mobil mengalami masalah seperti kerusakan mesin. Salam Car2 Channel